Halo guys, selamat sore menjelang malam. Gimana kabar kaum perabahan? Semoga sehat selalu. Dan saya mendapatkan DM di Instagram, Bang, yang akan kerja ke New Zealand apa Makau? Oke, okay, saya jelaskan bagi yang teman-teman belum tahu Makau. Makau terletak di sebelah Kota Hongkong 1 jam atau 45 menit lah naik public bus atau ferry boat. Teman-teman. Jadi kalau kalian masih bingung enakan kerja di New Zealand apa ke Makau? Saya kasih tahu ya. Kalau enaknya kalau dari segi gaji lebih banyak di New Zealand akan tetapi pengeluaran lebih banyak, teman-teman. Nah, kalau mau kerja ke Makau gajinya nyari 18 juta ke atas dapatlah. Akan tetapi kehidupan di sini lebih murah, teman-teman. Bagi calon-calon kandidat TKW dan TKI harap merapat karena sudah buka di sini lowongan besar-besaran teman-teman. <tuh> Jadi tidak usah khawatir, standarnya kalau kalian tidak bisa bahasa Mandarin dan Kantonis, kalian bisa menggunakan bahasa Inggris saja teman-teman. Syarat umur 18 ke atas lah. Masih bisa bekerja di sini. Kemarin teman saya datang ke sini usia 49 tahun masih bisa diterima bekerja di sini Asalkan mempunyai pengalaman 3 tahun di tempat kerja teman-teman Jadi enaknya kerja di Makau itu serba murah lebih murah dari New Zealand teman-teman Dan serba ada di sini guys Jadi tunggu apalagi di sini sudah banyak TKI dan TKW bekerja di kota Makau. Jadi tidak usah pusing-pusing untuk memikirkan di mana saya mau bekerja. Sedangkan basic saya seperti ini. Tidak usah khawatir teman-teman. Di sini lowongan tersedia dari tukang angkut sampah sampai level supervisor dan manager. Banyak sekali di sini lowongan yang terbuka untuk baru. Nah ini sudah berada di kota Makau teman-teman. Mall terbesar di kota ini di depan itu juga ada kasino walaupun kerja di kota haram tapi gajinya halal guys gak usah khawatir Kalau usah mikirin halal haram hantam yang penting kalian dapat penghasilan di mall ini juga tersedia lowongan, guys untuk cleaning service jadi tidak memakai bahasa yang begitu rumit sekali yang penting kalian bisa kerja saja pasti diterima di sini teman-teman. Akan tetapi saya ngasih tahu ya guys, calon TKI dan TKW harap ngeplay online saja biar tidak menggunakan agensi karena kalau menggunakan agensi itu kalian harus ke sini punya tiket PP dan di sini bayar agensi sekitar mahal lah, mahal guys. Nah ini adalah kota favorit bagi para-para janda guys Orang-orang Cina juga berkumpul di sini Ketika kalian capek bekerja bisa cuci mata di sini Jangan sampai cuci celana dalam cuci gudang guys Nanti tidak bawa apa-apa Dan tempat ini juga terkenal Dengan prostitusi juga guys Banyak sekali para mucikari-mucikari di sini guys Begini suasana di malam hari dan di tempat ini juga kalian bisa bekerja seperti di toko, toko makanan, toko kelontong, jualan es krim, jualan buah, apa aja lah guys. Yang penting jualan menghasilkan daripada di rumah jadi kaum rebahan dan penikmat warisan guys, hasik jadi jangan pusing-pusing guys kalau mau mencari pekerjaan intinya kalian mau bekerja atau tidak jadi kalau kalian tidak ada kemauan untuk bekerja ya silahkan di rumah tunggu warisan saja guys kalau punya warisan kalau tidak ya jadi berbahan saja lah Pekerjaan tersedia terbuka lebar tahun ini, guys. Karena kemarin baru habis COVID-19, tutup selama tiga tahun, guys. Jadi, kalian bisa ngelamar ke sini, seperti yang saya kasih tahu, seperti yang saya bilang barusan. Hati-hati, banyak juga penipuan. Kalau mau bekerja di sini, guys, tetap hati-hati, tetap bersabar lamar online sajalah biar langsung sini biayanya murah sekali guys murah tapi tidak murahan guys Oke okay, selamat menikmati video kali ini guys jangan lupa like share dan subscribe biar kalian tahu gimana sih kota makau tercinta banyak TKI dan TKW di sini selamat menikmati guys semoga ada ilmu yang kalian serap Kalian, ilmu yang diperoleh lebih berguna daripada punya ilmu tidak disering, guys. Mana? Ini. Nah? Ini hmm. yang 你们很棒你